Hari ini saya akan membuat cendol ini ke kelapanya satu buah kita sudah diperas dan akan dimasak ini dimasukkan ke dalam panci ini kalau apinya sudah nyala tinggal diaduk-aduk. selanjutnya ada gula merah ini dimasak juga dimasak sampai mendidih setelah itu diangkat diakak dia seperti ini ya dan selanjutnya ada terigu ini terigu saya kasih air secukupnya aja setelah dikasih air diaduk aduk kita tambah air sampai seperti ini ini hasilnya yang kita sudah saring tadi ini terigu setelah itu dimasak masak dan dikasih pewarna hijau ini pewarna makanan kalian sesuaikan aja. aduk terus supaya tidak dan ini kalau sudah matang ini sudah mulai matang kalau sudah matang itu dia hijau banget dia hijau Sudah matang kita angkat dan akan dicetak. Cetakannya seperti ini yang bolong-bolong itu. Kita pakai ini. Dan kalau mau, di, kalau mau dicetak kita pakai air dingin sama es supaya tidak melengket atau bisa terpisah-pisah seperti ini. Kita kasih air di wadah. Baru kita cetak, sebenarnya seperti ini yang kalian lihat. Ini dia, supaya tidak lengket, jadi kita pakai air es. taruh di wadah untuk siap disajikan ini saya kasih gula tadi sama santan setelah dikasih santan kita tinggal makan deh seperti ini cendolnya guys terima kasih